Oke, okay, semoga beruntung, dan kita lanjut saja ke videonya, let's go Ini adalah kelanjutan dari episode 1, 2, dan 3 Bagi kalian semua yang belum menonton episode 1, 2, dan 3 Kalian wajib untuk menonton episode tersebut Agar apa? Agar tahu gitu ceritanya seperti apa Dan bagi kalian semua yang sudah menonton episode 1, 2, dan 3 Kita lanjut saja ke dalam episode keempat ini Gak usah kebanyakan bahasa besi, atau berbincang-bincang segar kita lanjut aja ke dalam film pendek episode keempat. Yaudah, let's go bro. Aduh, pegel sekali. Tadi udah ke pantai ya kan. Uh, pegel banget. Dan katanya besok si Kelly itu pengen memeriksakan kehamilannya ke rumah sakit. Yaudah, sekarang mah kita istirahat dulu nanti besok pagi kan seger Nah udah seger langsung deh kita ke rumah sakit udah sekarang sama kita tidur aja <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> aduh aduh aduh aduh udah jam berapa sih ini udah jam delapan Waduh, kayaknya ini kesiangan ini kalau ke rumah sakit nih. Waduh, waduh. udah aku langsung saja capcus bangunin si Kelly. Mudah-mudahan aja dia bangunnya cepet ya kan? Oke, kita langsung saja ke si Kelly. Let's go. Tuh kan? Apa aku bilang pasti dia masih tidur? Aduh, aduh. Emang kebiasaan si Kelly gitu, nggak bisa bangun sendiri. Hah, gimana sih? masa aku harus bangunin tiap hari ya kan tapi enggak apa, apa Oke aku langsung bangunin aja woi bangun bangun bangun bangun bangun bangun bangun bangun bangun bangun bangun bangun bab bab bab bangun aduh aduh aduh kenapa sih mau bangun aku eh sekarang lihat jam berapa? Oh, sekarang jam berapa ya? Bentar aku lihat dulu Eh, hey, udah jam 8 Nah, kemarin kamu ngomong janjinya apa? Oh iya, aku kan pengen ke rumah sakit ya udah aku mandi dulu Eh, jangan mandi, langsung makan aja ah langsung makan? Emang kenapa kalau nggak mandi? Ya nggak apa-apa Oke, oh, okay, siap, bos Aku mau masak dulu ya Oke, okay, oke, okay. jangan lama ya Oke, okay, siap, bos Ya elah, lama banget sih dia masaknya. Woi udah beres belum? Woi masaknya woi, sabar sabar. ini lagi finishing, finishing, finishing. Emang apaan Eh, gimana sih kamu? Sabar sabar, mau enak enggak masakannya? Oh jelas, pengen enak. Nah, makanya kalau mau enak itu harus sabar, Kalau cepet cepet. Nanti malah tidak enak. Betul betul, yaudah, sana serius masaknya. Oke, siap bos laksanakan. Hei, kamu nungguin ya? Iya, nungguin. Gimana sih kamu lama bener? Ini nih masakannya. Buh, aci pokoknya mah. Ini nih. Buh, mantap. Rasanya mantul. Ah, yang bener. Coba nih kamu rasain. Oke, bentar aku rasain ya. Wih, mantap rasanya. Yoi dong, siapa dulu gitu. Kelly. Widih, Udah. Aku langsung habisin ya. Oke, aku juga langsung habisin. Aduh, kenyang juga nih perut. Aduh, enak sekali masakannya. Yuk, dong siapa dulu gitu yang masak Kelly. Wih, mantap, mantap. Oh iya, sebelum kita ke rumah sakit, lebih baik kita olahraga dulu gitu. Ah, kok olahraga sih? Emang kenapa? Loh, kata bapakku ya, kalau olahraga itu cepat bikin hamil bisa cepat bikin hamil yoi emang bapakmu siapa so tahu kali bapakmu Eh kamu nih menyepelekan bapakku ya bapakku itu dokter ah yang bener-bener Eh kamu nih nggak percaya banget Oh gitu berarti bapakmu tahu segalanya dong ya enggak segalanya juga sih dia cuman kasih tips seperti itu Oh gitu udah kita olahraga di depan kok kita kamu aja sendiri aku yang ngitungin Oke, okay, siap-siap, yaudah kita ke depan yuk Oke okay. Nah, kamu siap-siap dulu ya, aku bakal hitung, oke? Okay? Oke, okay, siap bos Nah, sekarang jongkok berdiri, jongkok berdiri, oke? Okay? Sudah siap? Siap, aku pokoknya selalu siap Oke, okay, aku bakal hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke, okay, oke, okay. sekarang apa lagi nih bos? Oke Sekarang diharap jongkok Oke Oke oke oke Aku bakal hitung Satu Dua Tiga Empat Ma Enam Tujuh Delapan Oke sekarang apa lagi nih bos Oke udah capek belum? Belum belum Sekali lagi sekali lagi Oke ah Sekarang berdiri loncat Berdiri loncat Oke Oke oke Satu Dua Tiga Empat Lima Enam, tujuh, delapan Oke, okay, sudah beres Oh, sudah ya, sudah ya Sekarang kita langsung cap ke rumah sakit, oke? Okay? Oke, okay, oke, okay, oke okay. Oke okay, ya, kita langsung saja ke rumah sakit Oke, okay? oke okay, bos, let's go Eh, tunggu, tunggu, tunggu, keli, keli, keli Kita ada yang kelupaan ah kelupaan apa tuh? Gini, gini, gini Kita sekarang balik lagi ke rumah, oke? Okay? Hey, balik lagi ke rumah parah amat kita udah setengah jalan juga eh kamu nih kok ada yang kelupaan apa itu kelupaannya bikin orang capek aja udah langsung balik aja yuk eh gimana sih emang penting kelupanya uh ini sangat-sangat penting ini bagian utama dari kita yang bener apaan emang buruh kita langsung pulang aja oke okay deh oke okay. bikin orang capek aja ngerjain kamu hehehe <laughs> sorry sorry udah buru langsung kita capcus eh gimana sih oke okay, kita langsung saja capcus let's go akhirnya kita nyampe rumah juga aduh aku udah capek-capek kan jalan jelas sih kamu ya sabar-sabar kita ketinggalan apa buru cepat ngomong ngomong ngomong ngomong tuh sabar tuh. tuh orang capek dulu eh lebay banget sih eh kamu jangan marah-marah nih aku capek nih tuh, tuh nafasnya aja begitu eh buru cepet eh gimana sih oh iya kita langsung saja kayak kemarin ah kayak kemarin ngapain kocak eh sekarang kamu tidur aja eh gitu lagi gitu lagi gimana sih eh kamu mau atau enggak? Iya, iya, mau, mau, mau. udah, aku udah tidur nih. Buru cepet ya? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Siap, aku bakal mulai dalam hitungan ketiga. Oke, okay. satu, dua, tiga. Kamu harus siap. Oke, okay? iya, buru. Eh, we, lama weh. Oke, okay. per oke okay, udah udah udah udah cukup tiga jam aja kita nanti kesiangan ke dokter Iya juga sih sekarang udah jam berapa tuh udah jam 11 Woi kesiangan ini Woi nanti di rumah sakit itu ngantri oke okay, oke okay, oke okay. siap siap, siap. oke okay, kita langsung saja ke rumah sakit eh tunggu dulu tunggu dulu ngomong-ngomong mobilmu kemana Oh kamu nanyain mobil mobilnya itu kemarin habis ke bengkel dan sekarang belum beres gitu Oh gitu kan kemarin kamu tahu sendiri kemarin kan kita mogok. Ya juga sih. Udah, kita gak usah kebanyakan ngomong ya kan. Kita langsung saja ke rumah sakit, oke? Okay? Oke, oke. Let's go. Woi, tunggu dulu, tunggu dulu Hayato, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Woi, tunggu. Woy. Iya, iya, ada apa? Jadi gini, kita kan ini kan capek nih. Eh, kita capek. Kamu aja kali yang capek eh kamu nih nggak ngaku kalau kamu ya udah kita istirahat dulu di sini aduh daripada aku pingsan ya kan eh nggak jelas banget tadi katanya kamu pengen buru-buru tapi sekarang kamu yang Ini gimana sih eh tuh sabar tuh sabar ya udah ku jongkok dulu di sini ya capek iya iya iya serah kamu dah oke okay. ayo ayo udah udah udah sengaja mini oke oke kita langsung saja ke rumah sakit oke ya ini udah kecangan banget ini iya iya ayo kita langsung capcus saja ke rumah sakit oke let's go oke oke oke akhirnya rumah sakitnya nyampe juga oh di sini rumah sakitnya iya emang mau di mana waduh berarti tadi aku jongkok di situ salah ya padahal dikit lagi nyampe ya iya